So wait now, be my kingdom. Aisyah, sungguh manis usir kasih cintamu, bukan persis novel mulai benci jadi rindu, kau isi tercinta, ya Aisyah ya Humairoh, rosul sayang, rasul cintamu. Terima kasih. Hingga ujungnya wa kau disamping rosulullah, Aisyah, sungguh. kata ta Di surga, andai ku tahu kapan tiba ajalku, izinkan aku mengucap kata kabar Selamat Selamat malam Bersihkan wajahnya dari bintang-bintang Dan mulai turun setetes air langit Jalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar. Love. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cinta ku padamu. done.